Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh All right, Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, berjumpa lagi dengan saya Sadi, di sini dalam kolom jaya uh, Semoga kita semua tetap dalam penimbahan rahmat dan lingkungan Allah Oke okay. Ini adalah folder plastik yang bisa dengan mudah kita dapatkan di toko uh, pecah belah uh, Sebetulnya tidak perlu buat seperti ini, ini murah tapi kalau kita buat dengan memanfaatkan barang-barang bekas industri seperti ini, maka Insyaallah itu akan lebih apa? Lebih memuaskan seperti itu. Oke, kita akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Mudah sekali. Cumi. Okay, look.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 Let's <laughs> go Kak ja, hang Oke, okay, teman-teman ya, uh, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke, okay. uh, ya, seperti ini, bawahnya seperti ini. Ya mohon maaf ini, uh, untuk bagian dalamnya, saya terus terang kurang telaten ya, ini. Soalnya ini masih bisa dilem lagi, dilapisi lagi, biar lebih bagus, teman, -teman. Cuma saya kurang telaten. Uh, Insya Allah begini aja buat anak saya yang sekolah SD sudah cukup. Tapi ini lem-lemnya masih beberapa, uh, ini ya, uh, masih basah. Nah, ini ya. Dan pakai buku yang cukup besar. Ya, ini. Tapi ini masih agak basah, teman-teman. Oke, okay. seperti ini. Oke okay, ya, cukup ya, oke okay, teman-teman, demikianlah uh, yang apa, sedikit yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya berikan, yang kami berikan di Alkol Amjaya ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua, kami akhiri, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.